Baiklah para persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Persahabat ya pastinya kita semua gak bisa move on ya dengan penampilan Bunda Lesti Dan apabila di acara Sophie semalam membuat kita semakin bahagia dan happy banget pastinya Kekyutan, keromantisan disuguhkan, hingga kegesrekan dari Leslar memang luar biasa banget ya, membuat kita ketawa bahagia, Masya Allah. Semoga rumah tangga idola kita ini selalu diberikan kebahagiaan, dan selalu langgeng. Amin, Ya Rubal Alamin. Dan persahabat kita simak juga ke kabar berikutnya Ada unggahan IGS dari akun Sabado dengan Skeleslar Yang mengunggah sebuah postingan video duet Lesti dan pilar Semalam di channel YouTube-nya Sofi Indonesia Langsung dipin persahabat yang oleh Sofi Indonesia Kita lihat nih Masya Allah selalu syahdu ya dengar mereka berduet yang bersetuju komen di bawah ya Jangan lupa semangat trending kang Tuh persahabat ya Pastinya kita yang denger mereka berdua duet Ini tentunya luar biasa Membuat bangga sekali Masya Allah Ini wajib kita trendingkan Yuk trendingkan sama-sama Mudah-mudahan semakin banyak support dukungan Yang diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Jangan lupa, persahabat, tetap semangat untuk selalu mendukung yang terbaik karya-karya Bunda Lesti dan Papa Bilar Selanjutnya juga, persahabat, jangan sampai lupa, persahabat, ya, ada kejutan dari Ayah Kejora Kemarin mengunggah sebuah postingan, persahabat, ya, ini kabar spesial dari Ayah Kejora Kita simak info lewat kalimat yang diposting oleh Ayah Kejora kita harus lebih hati-hati menentukan langkah, karena kalau kita salah melangkah, bisa jatuh dan terjerumus ke jurang kesengsaraan sesalpun tak ada gunanya. Terus, alias jangan kaget ya, itu mah cuma judul single terbaru Ayah Kejora yang berjudul Kaduhung atau Penyesalan, ciptaan Ayah Kejora, Yana Kermit, insyaallah akan rilis hari Rabu tanggal 27 April di Ayah Kejora Channel doain ya, tuh persahabat info dari Ayah Kejora Langsung ya bahwa besok hari Rabu akan rilis single terbaru ciptaan dari Ayah Kejora Langsung nih, Masya Allah mudah-mudahan selalu sukses dan terus berkarya untuk Ayah Kejora, dan mudah-mudahan juga persahabat ya, ada duet spesial dari Ayah dan seorang putrinya, Bunda Lese Kejora pastinya akan pecah banget nih Masya Allah Rilis hari Rabu besok persahabat tanggal 27 April di Ayah Kejora Channel Jangan sampai lupa kita harus selalu mensupport, selalu mendukung karya-karya terbaik dari keluarga Leslar Kita simak juga persahabat dukungan hingga respon yang positif Dari beberapa akun Instagram ada 3D Entertainment juga yang ikut mensupport Ayah Kejora dengan mengatakan congrats ayah wah masya Allah banget ya congrats tuh dari 3D Entertainment langsung yang mensupport ayah kejora dan kita lihat juga bersahabat dari om Kevin juga ikut memberikan tanggapan keren, keren, keren sukses terus ayah kejora tuh masya Allah kita bangga banget ya keluarga Lesti emang tentunya luar biasa mudah-mudahan selalu terus berkarya memberikan kebanggaan kebahagiaan untuk kita semuanya, dan berikutnya juga bersama dari kabar spesial banget nih untuk warga Konoha semuanya, karena alhamdulillah baby Abang Fatih penyemangat warga Konoha semuanya sudah masuk ke 4 bulan. Wow, ayang aku nih ulang tahun nih yang ke keempat bulan ya, happy birthday buat Abang Fatih. Mudah-mudahan bersahabat ya, Abang Fatih menjadi kebanggaan, menjadi anak yang soleh. Seperti yang diinginkan kedua orang tuanya Dan pastinya bersahabat ya Selalu menjadi anak yang pintar Amin Bangga banget ya Tuh si lucu si menggemaskan Masya Allah banget Mudah-mudahan bersahabat kita juga mendapatkan Cidukan hingga kabar baik Terbaru berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Di channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik Terbaru terupdate dan terhangat Selanjutnya